Al-Azhar FC Aceh Utara akan mewakili Korem 011 Lila Wangsa melawan klub pemenang dari regional Korem 012 Teku Umar Kodim 0101 BS dan tim binaan Kodam Iskandar Muda yang akan digelar di Banda Aceh dalam waktu dekat ini Pada laga final yang dimulai sejak pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Gol pertama tercipta pada menit ke-17 babak pertama. Setelah gelandang kanan Al-Azhar FC, Muhammad Sultan menerima umpan lambung dari pemain belakang TM Fadil. Tendangan keras pemain nomor punggung 83 tersebut tidak bisa dihalau oleh kiper Darul Yakin, M. Faizan. Setelah itu, Darul Yakin berusaha menekan dengan bola-bola panjang untuk menembus pertahanan Al-Azhar. Hingga sampai akhirnya, pertahanan bawah melemah dan sontekan kaki cantik Al-Nati tak bisa dijangkau penjaga gawang Al-Azhar FC, Haikal Fadil pada menit ke-23, hingga skor berubah imbang 1-1. Tidak mau kebobolan lagi, Al-Azhar mulai bangkit dengan bola-bola pendek. Permainan akurat Al-Bazili dan Aulia Rahman mampu dimanfaatkan dari kelengahan tim bawah Daro Yakin. Hingga tendangan keras santri nomor punggung 10 tersebut merobek gawang tim Bloks pada menit 31. Sehingga skor menjadi 2-1 sampai babak pertama selesai. Oke. Trofi Piala Kasat Liga Santri PSSI 2022 Regional Korem 011 Lilawangsa menjadi milik tim kuat Al Azhar FC Aceh Utara setelah mengalahkan tim lawannya Darul Yakin FC Ketaleksmawe dengan skor 2-1. Hadiah trofi dan uang tunai diserahkan langsung oleh Komandan Korem 011 Lilawangsa. Kolonel Infanteri Bayu Permana kepada tim kesebelasan Al-Azhar FC Aceh Utara setelah pertandingan final. Komandan Korem Lila Lilawangsa, Kolonel Infanteri Bayu Permana mengatakan, Tim Al-Azhar FC Aceh Utara selanjutnya akan mewakili Korem Lila Wangsa melawan regional Korem 012 Teku Umar Kodim 0101 BS dan tim binaan Kodam Iskandar Muda yang akan digelar di Banda Aceh dalam waktu dekat. Menurut Kolonel Infanteri Bayu Permana, mereka nantinya akan mewakili Kodam Iskandar Muda dikirim ke Jakarta, dan mereka diprioritaskan menjadi pemain-pemain timnas nasional yang dipilih oleh PSSI. Kemudian nantinya, jika dari mereka ingin menjadi TNI, tentunya akan diprioritaskan oleh TNI Angkatan Darat. Kegiatan Liga Satri ini telah kita laksanakan selama empat hari dengan 10 tim. Hari ini final antara Aceh Utara dan Lok Sumawe, dimenangkan oleh Aceh Utara. Kemudian nanti kita akan kirim ke tingkat Kodam, di mana nanti akan ketemu di sana perwakilan dari Korem 011 Lilewangsa, kemudian Korem 012 Tengkumar Banda Aceh, Kodim Banda Aceh, kemudian Kodam sendiri mengeluarkan pertandingan yang 4 tim yang akan berlaga di tingkat Kodam yang nantinya akan dikirim pemenangnya akan dikirim perwakilan Banda Aceh untuk berangkat ke Jakarta. Kalau saya melihat bahwa mereka diprioritaskan menjadi pemain-pemain nasional yang nantinya akan dipilih oleh PSSI sehingga menjadi pemain-pemain nasional. Kalau kemungkinan memungkinkan untuk masuk TNI, maka akan menjadi prioritas untuk masuk TNI di para pemain Liga Santri ini. Piala Kasat Liga Santri, turnamen ini baru pertama kali digelar di seluruh provinsi Indonesia. Khususnya pada bulan Agustus tahun 2022, Satuan Korem 011 Lilawangsa. Sebelumnya, Turnamen Piala Kasat yang berlangsung selama empat hari yang diikuti sebanyak 10 tim kesebelasan Santri daya dari berbagai daerah, kabupaten, kota di jajaran Koremno 11 Lila Wangsa. sekuat daripada tim Al-Akhdar Aceh Utara keluar sebagai zona tangan lebih daripada tanda tangan. 1 Bayu dan juga 1 2 3 dua tiga pastikan pastikan gambarnya mas pastikan gambarnya lihat.